The Psychology of Money oleh Morgan Housel adalah buku yang mengeksplorasi aspek perilaku dan psikologis keuangan dan kekayaan. Buku ini menyoroti fakta bahwa uang bukan hanya ukuran kekayaan, tetapi juga mencerminkan nilai, kepercayaan, dan emosi kita bagikan banyak contoh dan anekdot kehidupan nyata untuk mengilustrasikan bagaimana sikap kita terhadap uang memengaruhi keputusan dan hasil keuangan kita. Dia menekankan pentingnya mengembangkan hubungan yang sehat dengan uang dan memahami faktor psikologis yang memengaruhi keputusan keuangan kita. Beberapa tema kunci dalam buku ini antara lain. Kekuatan penggabungan. Buku ini menyoroti pentingnya memulai sejak ini dan berinvestasi secara teratur untuk stand dari waktu ke waktu dapat menghasilkan akumulasi kekayaan yang signifikan. Peran Keberuntungan Hausel menekankan bahwa keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan finansial dan penting untuk mengakui dan menghargai peran keberuntungan dalam hidup kita. Pengaruh Pengalaman Masa Lalu Kita Pengalaman dan asuhan masa lalu kita dapat secara signifikan memengaruhi keputusan dan sikap keuangan kita terhadap uang. Housel menyarankan bahwa memahami pengalaman masa lalu kita dapat membantu kita mengidentifikasi dan mengatasi keyakinan yang membatasi tentang uang. Dampak Emosi Pada Pengambilan Keputusan Keuangan Housel mengeksplorasi faktor psikologis yang memengaruhi keputusan keuangan kita, termasuk ketakutan, keserakahan, dan terlalu percaya diri. Dia menyarankan bahwa menyadari emosi dan bias kita dapat membantu kita membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Secara keseluruhan, The Psychology of Money memberikan wawasan berharga tentang peran psikologi dalam keuangan pribadi dan pembangunan kekayaan. Buku ini harus dibaca oleh siapapun yang ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sikap mereka terhadap uang memengaruhi keputusan dan hasil keuangan mereka.